Mimpi anak kecil, entah itu gendong bayi, atau kalian bermain dengan anak-anak, atau kalian melihat uh, sosok bayi atau anak kecil lah intinya. Intinya di bawah dua tahun itu kategori mimpi anak kecil itu tanda-tanda bahwa kalian bakalan uh, mendapatkan rezeki yang sangat besar sekali. Jadi kalian harus bersyukur ketika kalian bermimpi bayi. Ya, menggendong bayi, terutama kalau bayinya itu kembar, jadi rezeki kamu. Kamu bakalan menerima rezeki yang melimpah, bakal double-double kalau itu bayinya kembar, guys. Gitu. Hai guys, kembali bersama saya, Ratu Bidadari, dokumen kondang Idola Search, sejuta Umat. Guys mungkin teman-teman, uh, sahabat Ratu Bidadari TV, mungkin pernah bermimpi uh, menggendong bayi, uh, melihat bayi. Atau bermain dengan bayi Atau anak kecil yang mungkin sekiranya Di bawah umur 2 tahun Pernah enggak kalian? Pasti pernah ya Mungkin sebagian pernah Dan biasanya kalau kalian sudah bermimpi Sesuatu yang berhubungan dengan bayi Tidak itu bayinya orang yang tidak kamu kenal Maupun bayi orang yang kamu kenal Itu tanda-tanda kamu akan didatangi rezeki atau kamu akan mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga Contohnya Mungkin kamu akan dapat warisan Atau mungkin kamu akan dapat arisan Atau mungkin kamu dapat hadiah Atau kamu bakalan dikasih seorang yang mungkin rezeki ini Bermanfaat untuk kehidupan keberlangsungan kamu di alam dunia Karena di dunia ini guys Hidupku itu bukan hanya untuk ibadah. Kita di itu Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadamu. Tapi tetap di sini kamu harus mencari rezeki karena semuanya tidak gratis tis, tis, tis. Kamu ke WC, Maya. kamu merokokan kayak saya ini, ya jelas beli dong. Rokok saya aja 30 ribu lebih satu hari saya uh, Menghabiskan dana 100 ribu untuk beli rokok saya saja. Jadi kalau ada orang, oh, uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya, taek. Ya, kalau ada orang seperti itu kamu tabok mukanya. Kalau bisa cangkemnya itu kamu tonjok, kamu jejak munafik orang munafik itu. Munafik. Munafik. Kalau ada orang bilang oh, uang bukan segalanya. Segalanya tidak habis dengan uang tai asu. <laughs> itu orang-orang munafik, ya? Yalah, Kenapa saya katakan munafik? Seandainya dia diuji oleh Tuhan. Kesusahan ekonomi pasti susah ya sambat lai orang Jawa yang ngomongnya sambat lai bahasa Indonesia ini sambat itu kaya apa ya sambat itu kaya curhatlah cok gitu. disini ya, orang ngomong kaya ngunukis orang, orang ngomong gatel kan ngerti gatel, gatel, gatel. apa menele orang wedok ngomong aku gak memandang harta uang bukan segalanya Harta bukan segalanya, jeje encang taek itu kenapa? Iku main encang tapi tidak ya, nih ora guys. Susah dia nanti, kalau dia uh, pas lagi butuh uang, butuh dalam kehidupannya susah. Aku sambat dia. Jadi kita tuh real real aja, kita rasional aja guys. Jangan pernah kalian berlagak sok munafik, berlagak sok suci. Berlagak sok-sokan sok-sokan -sok taek ya. Jadi kehidupan ini tetap butuh uang ya, tetap butuh uang. Kalian makan ya pakai uang, setiap hari ya pakai uang. Kalian mondar-mandir ke sana bawa motor, bawa mobil itu ya beli bensin pakai uang. Ya, jadi kalau ada orang ngomong enggak butuh uang, jejeen itu aja. Jadi uh, kembali ke laptop. Ketika kita mimpi bayi, ya kita mimpi bayi itu tanda kita mendapatkan rezeki. wis Ternono, Wong Jawa, Jawa itu duit ilmu titen yo tak omongi. Wong Jawa punya ilmu titen like, Titan ini risetnya, penelitiannya uh, ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi melakukan leluhur kita melakukan riset gitu tentang arti mimpi dan tafsir mimpi jadi buat teman-teman kalian pernah mimpi apa silahkan kalian Japri atau kalian komentar di channel YouTube Ratu Bidadari TV nanti akan saya tafsir arti mimpi kamu nanti akan saya masukkan ke konten saya jadi buat teman-teman komentar-komentar terbaik atau komentar pilihan saya di channel YouTube Ratu Bidadari TV nanti akan saya bikin konten saya upload di channel Youtube Ratu Bidadari TV Jadi arti mimpi kamu apa Jadi kamu jelaskan Kamu mimpi jam berapa Kronologinya jam berapa Kalau bisa harinya hari apa Nah nanti akan saya tafsirkan Oh ini arti mimpinya seperti itu Oke buat teman-teman jangan lupa like, comment, Share, share, share Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun kondang itulah sejuta umat Assalamualaikum.